ke Indomaret. Ya? No nah, aku parkirin Indomaret ya. dari ya. tadi. Mau ke? Parkir Indomaret. Bisa tuh, <Maret? nanti>, <laughs> jalan jauh <laughs> ya. <Ayol, laughs> Ayo, minuman. ada tukang parkirnya Ini berdari, deh, kayaknya, deh. Teksturnya, ya, nah, ya. Teksturnya Ayo, ayo. Sama nya ya Mana mana mana? Aku mau disentak dulu. Taruh, taruh fotonya dulu. Oh, eh, staf kabar mandi. Capek, listrik sentak, Pak. Oke. Pada di mana nih Bapak Orto sama Bapak Ananda nih? <SILENCIO> aku di, Lai -lai. di Indomaret. Oh di Indomaret. <SILENCIO> <SILENCIO> oh, di Indomaret. Aku di ini. <SILENCIO> oh iya. Resi seblamana ya, resi. Resinya di mana aku lupa. Tadi suaranya fatal. Oh, sini ya. Ini nih aku tunjukin. Secara yang lain. Aku jujur tes lah. Aku nyantar nanti Penganan mana jadu. Pol Valking? ini, nih, ini, ini. aku sini ah, ya halo oh, halo. oh ini oke oke oke naik apa? bang kita ke pantai, mau halo, naik ke pantai nah, aku ngambil lah mana? Akan, akan, lalakan. Akan, akan lalakan ini ngambil jadi, nggak tahu ngambil siapa ini ya? halo hai tayo Kejar terus, elep abu, aku ada elep ada elep eh itu ada bus baru nih, ada bangunan baru ada bus ini mana? jadi tempatan ini jangan oke oke oke siapa itu? mandi mandinya malam malem mandinya mandinya malam. aja bisa oke oke oke padahal pantai sini gitu loh oh pantai luurus bisa, iya lihatin aku. Halo, di mana? Aku sudah sampai dulu aku restoran yang di Bali aku lagi di Ini Ini apa? Ini Ini Ini Ini Udah 8 Minumnya gitu entar minumnya, ada ya, minumnya. Nah, tapi ada, ada, cuma cuma bubur iya, sama tapi tadi. tadi kok kayaknya ada yang bawa kotak gitu mana tadi? ini. Apa-apa? Ah. Apa ini aku ini. Lu, ini, iya, ya, bisa. ini. <risa> <risa> <risa> bisa. Gimana <je>. caranya? ini <risa> nasi kotak mobil. Uh, nasi kotak. Oh iya, ada kan? Jadilah gerakan. Iya, iya, iya, iya, iya, dapat iya, kotak iya, iya, iya, makan, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, oh iya, kan di... oh iya, oh iya, iya, iya, Aku inum oh iya, iya, iya, Oh, sama connect, connect, connect, disconnect Ini suaranya disconnect, itu. ya? Ya, ya? Ya, ya? ya? ya?